on the track, on on the back, like I'm taking a slap, I need a drink, play straight from the tap, and I'm hating the slap, I'm awesome around like the hate in the gas, please stop talking that trash, cause the vibes and the fun all the way to the back,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 Sampai dengan event bundle dan skin gratis terbaru dan lain-lain Oke okay. Yang pertama ada bocoran Elite Pass terbaru season 45 untuk bulan Februari Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai full hadiah dari Elite Pass season 45 ini Mari kita simak trailernya cuy Sekuy Hah? Helikopter helikopter Ya Aduh Kurang darah aja pusing Apalagi kurang kasih sayang dari kamu, Asia. Kalau nggak salah, nama dari elit Pass ini adalah Papyrus Rebel dengan tema Angelical atau Malaikat Gitu Cuy. Terus untuk ikon dan badge Elite Passnya ini memiliki desain bentuk layaknya burung origami bangau gitu Yang terlihat sedang membentangkan sayapnya Oke sekarang kita bahas mengenai full hadiah dari Elite Pass ini Yang pertama ada skin terbaru dari kendaraan mobil jeep atau kaleng biru Untuk desain tampilannya simple tapi lumayan lah ya buat menambah koleksi skin kaleng biru default kita gitu kan yang dimana skin ini memiliki desain warna dasar biru yang ditambah dengan desain logo burung dalam bentuk origami berwarna putih pada semua bagian dari skin ini Yang kedua ada set bundle eksklusif untuk karakter cewek. Untuk desain tampilannya nggak bagus, tapi juga tidak jelek nih. Ya biasa aja gitu. Wah, untuk skin celananya kayak celana-celana anak muda zaman sekarang ya cuy. Gini nih kalau celana belum jadi, tapi udah dipakai ya gini nih. Terus terdapat animasi hologram berbentuk persegi menyerupai kaca Yang bisa berputar di bagian tangan kanan dan kaki kirinya Yang paling gua suka dari set bundle ini adalah skin rambutnya aja sih cuy Karena bakalan keren banget kalau kita pakai jumpsuit, shot jump gitu ya kan Kayak bisa apa ya? Mumbel-mumbel gitu lah yang ketiga, ada skin terbaru dari senjata SKS. Untuk desain tampilannya, ya, seperti skin-skin senjata gratisan pada umumnya lah, hanya jadi pajangan atau koleksi skin saja. Yang keempat, ada skin terbaru dari surfboard Untuk desain bentuknya di sini, kayak origami burung gitu ya. Terus ditambah dengan efek hembusan angin dan animasi serpihan kertas berwarna biru dan putih Serta animasi garis pantul yang muncul dan menghilang dari skin ini Yang kelima ada skin terbaru dari senjata famas Yang keenam, ada skin terbaru dari loot box atau dead box. Untuk desain, bentuknya menyerupai burung yang sedang mendekat sebuah kotak yang ditambah dengan desain kupu-kupu gitu. Terus terdapat efek hembusan angin berwarna putih dan aura-aura berwarna biru Serta ditambah dengan animasi hologram berbentuk kupu-kupu berwarna biru dan putih Yang muncul dari bawah dari skin ini lalu terbang ke atas Yang ketujuh ada skin terbaru dari tas atau backpack Untuk desain bentuknya masih seputar burung-burungan Cuman yang membuat skin ini tuh kelihatan keren banget adalah Tambahan aksesoris dua pedang dan efek ke aura-aura berwarna biru pada bagian mata dari desain kepala burungnya Dan ada juga animasi kertas hologram berwarna putih yang bergerak mengelilingi skin tas ini Serta desain bola yang bersinar berwarna biru untuk tampilan level 3 -nya. Yang kedelapan, ada emot baru, smart sway. Hei, yang ada di sana, yang ada di sini, mari kita bergoyang. Dah, gitu aja. Yang kesembilan, ada set bundle eksklusif untuk karakter cowok. Untuk desain keseluruhan tema, tampilan, animasi, dan efeknya Masih 11-12 dengan set bundle versi ceweknya tadi ya Bro. Lah, ini kenapa jadi kayak cewek ya Kalau pakai skin rambutnya aja Waduh Jangan-jangan Nah, udahlah. lah yang paling gua suka dari set bundle ini adalah skin face atau wajahnya cuy karena bakalan keren banget sih kalau kita gabungin sama set bundle lain gimana tertarik membeli atau membuka Elite Pass Season 45 untuk bulan Februari cuy terlepas dari semua hadiah Elite Pass Season 45 ini ada juga hadiah pre-order Elite Pass Season 45 untuk bulan Februari yang bisa kalian dapatkan. Yakni skin terbaru dari senjata panci Swan Embrace. Untuk desain tampilannya cukup keren. Terdapat desain logo burung origami yang sama dengan beberapa hadiah EP yang sempat gua bahas tadi. Dan ditambah dengan animasi serpihan kertas atau kaca berwarna putih yang terlihat terbang terbawa angin. Yang mengelilingi serta muncul dari bawah ke atas, gimana? Tertarik melakukan pre-order nggak, cuy? Yang kedua, ada info update resmi mengenai turnamen atau mode kompetitif. Menurut info yang gue dapat dari salah satu akun resmi Garena Free Fire server Indo. Menginfokan bahwa map bermuda remaster dan fitur revival point atau revival spot Akan resmi hadir pada turnamen kompetitif mulai tahun depan Tepatnya tahun 2022 Apakah dengan adanya pembaruan ini Gameplay turnamen nanti bakalan barbar -bar semua cuy Karena kalau matikan bisa dihidupin lagi ya kan Wah Kayaknya bakalan seru banget nih turnamen di tahun depan cuy Yang ketiga Ada bocoran weapon royale terbaru Jadi dikabarkan akan hadir skin terbaru dari senjata treatment sniper pada weapon royale selanjutnya Untuk desain tampilannya Boleh-boleh nih cuy Terdapat efek guguran salju dan ditambah dengan dua animasi ke aura-aura berwarna biru di bagian atas dari pegangannya untuk statistik dari skin treatment sniper ini adalah red of fire plus 1, armor penetration plus 2, dan untuk movement speednya minus 1 gimana? tertarik mengoleksi atau mendapatkan skin ini cuy? Yang keempat, ada skin face atau wajah terbaru. Untuk desain tampilannya seperti bekas luka atau jahitan gitu ya, pada bagian pipi kirinya. Untuk di Free Fire server luar, skin face ini rilis pada event top up 1 diamond. Dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan akan rilis pada event yang sama kurang dari 200 diamond atau pada event gratisan. Yang kelima, ada dua skin atau item terbaru pada hadiah penukaran rank token. Yang pertama, ada set bundle ambus untuk karakter cewek. Untuk keseluruhan, set bundle ini masih mirip banget sama set bundle Amus versi cowoknya yang ada pada hadiah penukaran rank token sekarang ya. Cuman yang ini adalah versi ceweknya. Yang kedua, ada skin terbaru dari tas heroic emblem backpack. Ini untuk tampilan dari level satunya. Ini untuk tampilan dari level 2-nya Dan yang ini adalah tampilan dari level tiganya. Kalau kita lihat-lihat dari sistem penukaran rank token, kemungkinan kalian bisa menukarkan atau menggunakan skin tas ini setelah atau saat kalian berhasil mencapai rank Heroic atau Master.